Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al mursalin Wa ala alihi wa Amma Doktor Nyai Hajar, Akmun MPD, yang saya hormati seluruh alumni, Nadhina, Enu no Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita di awal Ramadan kita bisa melaksanakan puasa. Puasa adalah satu syariat yang wajibkan oleh Allah sebelum kita. Seperti dikutip dalam sebuah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah berfirman, ya amanu, usyiaf, kama min qablikum Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan puasa itu tidak hanya kepada kita umat Islam, tapi juga kepada umat-umat sebelum umat Islam. Di mana puasa itu tujuannya adalah menjaga diri dari hawa nafsu, di mana dikisahkan dalam asbabun nuzul ayat tersebut dikatakan bahwa suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nafsu, ya nafsu Ta'ala. Wahai nafsu kemari Lalu ketika nafsu itu datang Allah bertanya, Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa kamu? Lalu nafsu dengan songkaknya mengatakan Saya adalah saya Engkau adalah atkab Seketika itu Allah hudob Allah marah Lalu memerintahkan kepada para malaikat Ya malaikati Wahai para malaikat untuk huru-hara, wabah wahai para malaikatku, masukkan dia ke segara kelaparan atau neraka kelaparan. Lalu, ketika nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka kelaparan selama seribu tahun, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk memanggil nafsu. Lalu, Allah bertanya kembali, "Ya, nafsu taal." Wahai nafsu kemarilah Lalu Allah bertanya lagi Man ana wa man anta Siapa aku dan siapa kamu Setelah nafsu itu Dimasukkan ke dalam reka Selama seribu tahun Lalu nafsu baru bisa jawab Dengan jawaban yang benar Ana abdu Wa anta rabbi Saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhan Lalu ketika itu Allah perintahkan Nafsu karena kamu adalah makhluk yang tidak patuh dan makhluk yang menjijikan. Maka aku tempatkan kamu di tempat yang paling bawah. Maka nafsu itu apa? Ditaruh di oleh Allah di tempat yang paling bawah. Cara untuk bisa memecah nafsu itu adalah dalam satu hadis Rasulullah. Ketika berpesan kepada seorang pemuda yang belum mampu untuk menikah karena tidak punya biaya. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah siap menikah, maka menikahlah karena itu akan lebih menjaga terhadap farji. Tapi barang siapa belum siap menikah karena belum mampu mempunyai biaya, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah wija tameng Dimana puasa itu yuksirul syahwat Bisa memecah syahwat Artinya Subsidi atau Yang dijadikan menjadi dasar syahwat itu menjadi bergelora Adalah karena makanan dan ketika manusia itu makanan dan minumannya dibatasi Maka syahwatnya akan berkurang Padahal nafsu itu biasanya memerintahkan banyak sekali keburukan. Inna nafsa la'ammar tu'busu. Oleh karena itu, kita berharap semoga dengan memasuki bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan berkah. Karena Ramadan itu dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama, tahapannya adalah rohmah. turunnya rahmat dari Allah. Pertengahannya adalah ma'firoh. Yang terakhir adalah ma'itspun minan-nar. Maka semoga kita berharap dengan Ramadan ini kita bisa mendapatkan rohmah, makfirah, dan ekskumunan nar. Karena ini adalah bulan yang mulia. Bulan yang penuh barokah. di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa itu adalah juga satu syariat yang sudah dilakukan sebelum umat islam, artinya sebelum kanjeng nabi dulu sebelum ada puasa Ramadan ada puasa namanya puasa da'ud ada puasa namanya puasa ayamul bid ada puasa ayamul hatamah maka puasa dalam tradisi umat-umat sebelum kanjeng nabi itu diwajibkan satu bulan hanya tiga kali Hanya tiga hari Mau ditaruh di awal, di tengah, di akhir Atau di tengah semua, di awal semua, di akhir semua Itu sama Yang penting satu bulan, tiga hari Tetapi ketika umat Islam itu Diberi perintah oleh Allah puasa Puasa itu disederhanakan Disatukan dalam satu bulan Namanya bulan Ramadan Yang jumlahnya kira-kira 30 hari Maka dalam satu hadis dikatakan Man soma Ramadan Suma atzba'ahu sitan min syawal Barang siapa berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan Lalu melanjutkan enam hari setelahnya di bulan Syawal Maka seakan-akan seperti puasa satu tahun penuh Oleh karena itu dalam tradisi Jawa kita bisa mengenal Kalau setelah selesai puasa Ramadan kita merayakan hari raya Idul Fitri Lalu setelah itu enam hari kemudian kita merayakan hari raya Kupat Nah, itu adalah gambaran bahwa sebenarnya barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa selama 36 hari selama setahun tahun, maka seperti berpuasa satu tahun. Akan tetapi umat Islam diberikan oleh Allah kelebihan. Karena dalam puasa Ramadan itu ada satu malam namanya lailatul Qadar. gimana Laylatul Qadar itu apa? Laylatul Qadri khairun min al-fishyar. Semoga pada tahun ini kita kalian bisa mendapatkan rohmah, ma'firoh dan ekshbun nar apalagi kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar di mana Lailatul Qadar adalah hari-hari malam-malam yang ditunggu-tunggu karena kebaikannya lebih dari 1000. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari saya Al-Faqir ana Al kumingkum ihtinash shirotol mustaqim Wallahu muwaffiq